watak Selasa Wage. Menurut primbon Jawa kuno, maka weton Selasa Wage ini mempunyai dua watak, yakni lakune bumi serta mantri Cina Roja Dari perpaduan keduanya membuat weton yang satu ini mempunyai watak yang senang mengalah, senang melindungi tetap dapat mengerjakan berbagai hal yang diperintahkan oleh orang lain dengan semaksimal mungkin akan tetapi weton ini mempunyai kemampuan tingkat kecerdasan dan juga bakat yang rendah jika dibandingkan dengan weton yang lainnya sebab itu